Ini masjid. Assalamualaikum warahmatullah Tapi banjirnya tuh airnya bersih itu loh. Iya bersih. Ini masjid. Assalamualaikum warahmatullah Tapi banjirnya tuh airnya bersih itu loh. Iya bersih. Kak aku ni Air dia ni Macam air tepi Tapi dia macam air kolam Tapi ni. banjirnya apa tu? Apa? Dia air Okey aku suka juga Tengok video macam ni Dia teringatkan aku Macam tragedi tsunami Kak Acih dulu Ada 6 buah masjid Yang langsung tak untuh right, Yang lain semua untuh Aku bayangkan Kuasa Allah Macam mana dalam masjid Tapi Waktu banjir masjid Air masjid dia tu. boleh, boleh tu. jadi jernih Macam ni uh.